Pemandangan indah, dikelilingi hijau dan biru. Panas kering, sejuk hingga kedinginan. Banyak kesulitan mulai air, kebersihan, kesejahteraan keluarga, bahkan pendidikan yang berproses lambat. Jarak yang ditempuh pun dari merangkak. Semen yang berlegok, mereka injak. Yang dirasa banyak hanya hasil swadaya pribadi, memperbaiki keberadaan warga. Menghormati pahlawan demi kesejahteraan diri, keluarga, pendidikan, dan kampung halaman. Kampung terpencil dengan cerita penuh lika-liku, legok pegoh.